Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. You know you get mentally tough. It's a lifestyle. Instead of hitting that fucking news button in the fucking morning and not making your bed, not cleaning your house, you don't hit the news button. You get up. You don't want to go run, you go run. You want to go swim, you go swim. You want to make your bed, you make your bed. You don't want to clean your house, you clean your house. You don't want to study, you can study. That's how you start to callous your mind. It's gonna suck. It's not gonna be fun. Do something that sucks every single day of your life. That's how you grow. Wuh, giwa. Hmm, jujur, ini salah satu video yang memang somehow perlu kita denger gitu guys. Cuman kadang kita udah tahu bahwa just do what we need to do. Bukan cuman do but push it gitu. Paksa. Ini jadi Sebenarnya jadi pertanyaan gua juga sih. Karena gini loh. Kita tahu bahwa kita udah punya kebiasaan bangun tidur kalau misalnya apa namanya si alarmnya bunyi di dijeda dulu gitu ya sampai 10 menit terus nanti bunyi lagi jeda lagi bunyi lagi jeda lagi bunyi lagi gitu. Dan ketika bangun juga kita nyesel. kenapa ya tadi setengah jam gua enggak dipakai" apa gitu kalau misalnya gue mungkin kontennya konteksnya mungkin kenapa nggak gue pakai ngedit kalau misalnya gue pakai ngedit setelah salat subuh misalnya atau dari jam 6 aja deh ngedit empat lima enam video itu bisa kelar dalam waktu satu jam atau misalnya dua jam gue juga bisa sambil nonton YouTube gue juga bisa sambil reset konten gue juga bisa sambil Ngerjain apa gitu kan But Yang gue suka adalah Kalimat-kalimatnya dia gitu Yuk kita coba dengerin ulang Dan kita bedah ya Kita bedah nih you know, you Kamu mau Buat punya mental yang kuat a lifestyle. Ini adalah lifestyle Or cara hidup kita Now ya daripada ngahyet si snooze buttonnya dan nggak beres-beres nggak nggak bersih-bersih nggak ngerjain hal yang emang pada dasarnya kamu bangun buat ngerjain hal itu ya bangun gitu you get up don't want to go Enggak mau, mau renang paksa. Enggak you mau beresin kasur paksain beresin kasur. Enggak you mau beres-beres rumah paksain beres-beres rumah gitu. Enggak fucking... mau belajar paksain belajar anjing. Dan disitulah kamu bisa seenggaknya memaksa pikiran kamu. Atau membuat pikiran kamu. Dan jujurnya bakal menyebalkan. Banget sih sobat. ada happy, -happy Do That sucks every day. Dan. Tapi emang faktanya bener bahwa kita harus melakukan hal menyebalkan itu sehari-hari. Dan. Dengan cara itulah. Kita bisa tumbuh kancing ya juga ya karena kebayang sih maksudnya kita tuh punya kebiasaan menunda bukan menunda sih lebih tepatnya kayak memilih untuk tidak melakukan memilih untuk tidak melakukan Ketika kesempatan datang. Ini, gue gak, gak, gak, gak ngegeneralisasi ya. But, somehow gue pribadi. Ini kasus gue pribadi. Yang mungkin kalau misalnya lo punya cerita yang sama juga boleh tulis di komentar. Jadi ada momen ketika gue memilih untuk tidak melakukan misalnya... Gue pengen olahraga, ketika gue punya kesempatan gue gak memilih untuk melakukan itu. Ketika gue punya kesempatan buat ngedit, gue gak milih kesempatan itu buat ngedit gitu loh. Tapi, di sisi lain, setelah itu penyesalan yang muncul. Tapi diulang lagi, diulang lagi gitu. But, belakangan ini gue lagi mencoba untuk pada akhirnya memilih, untuk melakukan ketika kesempatan datang. Khususnya di, kayak misalnya sekarang nih, ini jam 23.48 malam. gua tapping ini jam segini dan instead of tidur, gua memilih untuk melakukan ketika kesempatan datang. And you know what? Ada hal unik yang terjadi guys. Gitu. Ini sumpah main kita ngikutin cuy. Mainnya ngikutin. Emang gak langsung gitu ya. Kayak misalnya yang, yang susah tuh tiap pagi tuh. Kayak tapping sekarang paginya tuh pengennya ngedit gitu kan. Tapi gak dilakuin. Tapi gak dilakuin. Cuman setiap kali. Kayak misalnya yang sekarang nih ini udah rutin kurang lebih udah hampir dua minggu dan hasilnya luar biasa bisa untuk saat ini ini lagi ngerjain konten sampai dari Januari sampai Februari dalam waktu dua minggu guys gitu dan ini yang yang bener-bener gila main kita ngikutin jadi ketika lu ketika Fikiran. Dan. Perilaku. Eh ketika gini nih. Mungkin gue bisa rumusin dengan satu kalimat yang jadi kesimpulan kita. Ketika emosi. pikiran Dan. Perilaku. Dibiasakan. Untuk selalu sejalan mengerjakan atau menyelesaikan menyelesaikan satu hal, sobi it jadilah ketika gua memilih untuk tidak melakukan pas kesempatan datang. Ya so be it Tapi ketika gua memilih untuk melakukan ketika kesempatan datang Ya so be it Kayak sekarang jam 23.50 video ini kelar Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya